Selamat siang teman-teman eh, eh, media, tentunya senang dapat bertemu kembali dengan teman-teman media untuk memberikan update perkembangan penanganan COVID-19 tentunya dari perspektif pelaksanaan politik eh, luar negeri dan saya berharap teman-teman, doa -teman, saya teman-teman selalu diberikan rahmat kesehatan orang bolehnya. Teman-teman ada dua isu utama yang ingin saya berikan update pada kesempatan sore hari ini yang pertama adalah mengenai engagement kita dengan negara lain dan yang kedua adalah mengenai masalah perlindungan warga negara Indonesia Saya ingin mulai dengan update isu pertama yaitu mengenai engagement Indonesia dengan berbagai uh, negara Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia berusaha terus untuk aktif Melakukan engagement dengan uh, berbagai negara, dengan tujuan antara lain selain uh, menyalurkan terus semangat solidaritas dan kerjasama di dalam penanganan uh, COVID-19. Tentunya juga membahas mengenai apa kerjasama-kerjasama uh, konkret yang dapat dilakukan Indonesia dengan negara-negara uh, tersebut. Sebelum kerjasama dan pemikiran harus terus kita di tengah dunia yang saat ini sedang berusaha menangani tantangan pandemik COVID-19 di masing-masing. negara. -masing. Jadi dalam situasi yang normal akan menjadi lebih mudah untuk terus mengeluarkan kerjasama tetapi tantangan yang menjadi lebih besar pada saat situasi tidak normal seperti uh, saat uh, ini Nah, kemarin, tepatnya semalam uh, saya melakukan pertemuan virtual dengan dua grup yang berbeda yaitu yang pertama adalah pertemuan virtual saya dengan lebih dari 20 menteri luar negeri bawah Alliance for Multilateralism dan kelompok yang kedua adalah dengan 9 menteri luar negeri perempuan Dengan topik perempuan dan COVID-19 Nah, dalam pertemuan Alliance for Multilateralism eh, Tampak sekali di dalam diskusi kita Adanya dukungan terhadap multilateralisme Dan dukungan terhadap WHO Di tengah upaya melawan COVID-19. Di dalam pertemuan Alliance for Multilateralism, saya menyampaikan dua hal uh, utama. Pertama adalah agar negara-negara memberikan dukungan terhadap WHO sebagai platform kerjasama antar negara untuk saling berbagi informasi dan juga memberikan guidelines untuk Pencegahan dan juga untuk merespons terjadinya emergency di bidang kesehatan. Hal kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan Alliance for Multilateralism adalah hubungan terhadap multilateralism kita bilang sangat penting, tetapi kita juga sampaikan penting pula untuk memastikan bahwa multilateralisme dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat seluruh dunia jadi singkatnya Multilateralism Deliverance Nah dalam berbagai uh, forum multilateral, multilateral Indonesia tentunya uh, seperti yang tadi sudah saya sampaikan terus menyuarakan solidaritas dan kemitraan global di dalam melawan COVID-19 salah satu contoh dari kemitraan global ini adalah dalam konteks WHO Indonesia berpartisipasi dalam apa yang dinamakan WHO Solidarity Trial yang pada intinya adalah melakukan kerjasama untuk melakukan clinical test terhadap obat-obatan yang perusahaan coba untuk meringankan uh, untuk meringankan kasus-kasus yang ditangani Uh, uh, untuk COVID-19 uh, jadi kita melakukan uh, apa namanya penggunaan obat-obat dicoba kepada pasien untuk dilihat yang paling efektif untuk pengobatan COVID-19 itu yang mana nah, Solidarity trial ini melibatkan setidaknya 90 negara dan sekali lagi Indonesia menjadi bagian dari WHO Solidarity Trial. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan uh, mengenai pertemuan virtual para Menteri Luar Negeri uh, perempuan. Di dalam pertemuan tersebut, sekali lagi kita membahas mengenai magnitude dari tantangan yang dihadapi, dan kita lihat bahwa dengan magnitude seperti itu, maka kerugian terhadap perempuan dapat meningkat. Kita tahu bahwa dalam situasi normal pun kita melihat banyaknya diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Maka bukan tidak mungkin hal tersebut juga terjadi pada situasi krisis seperti sekarang ini dan mungkin situasinya justru menjadi lebih jelas. Di dalam pertemuan tersebut saya sampaikan dua perspektif. Perspektif pertama dari sisi perlindungan terhadap perempuan di saat krisis. Kita harus mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, baik dari sisi ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, akses terhadap stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan lain, -lain. Itu perspektif yang pertama. Perspektif kedua yang saya sampaikan adalah dari sisi yang dulu, kalau Yang pertama mengenai masalah proteksi pada perempuan Perspektif yang kedua adalah memberdayakan perempuan agar dapat lebih maksimum memainkan perannya memainkan perannya sebagai part of the solution sebagai bagian dalam upaya untuk memerangi pandemi dan menghidupkan ekonomi Jadi sekali lagi perspektif kedua adalah menjadikan kaum perempuan sebagai part of solution dalam upaya kita memerangi COVID-19 nah, Saya ingin sampaikan beberapa data yang terkait dengan uh, perempuan berdasarkan data organisasi kependudukan PBB UNFPA dan UN Women Peran perempuan di dalam melawan COVID-19 ini sangat signifikan 70% dari tenaga medis global adalah perempuan Artinya apa? Artinya perempuan berada di garda depan dalam penanganan pasien Kemudian kita lihat data dari sisi ekonomi mengenai peran perempuan Terutama bagi pelaku UMKM Jumlah pelaku UMKM perempuan di Indonesia mencapai 37 juta Yang berarti 64% dari total UMKM di Indonesia Dan setelah kita lihat 60% dari UMKM Indonesia yang memproduksi misalnya sanitizer, eh, APD, dan masker Ini dikelola atau dimiliki oleh kaum perempuan Jadi sekali lagi terlihat sekali dari data bahwa perempuan memerankan peran yang signifikan di dalam upaya untuk menangani krisis pandemi ini Oleh karena itu, kaum perempuan perlu diberdayakan lebih lanjut Nah, dari hasil uh, pertemuan virtual dengan para menteri luar negeri uh, dari berbagai negara maka para menteri luar negeri perempuan berinisiatif usulkan rencana resolusi di sidang umum PBB eh, Dan saya sudah meminta kepada pekerjaan Indonesia di New York untuk menindaklanjuti rencana, usulan, resolusi khusus mengenai masalah perempuan di dalam penanganan COVID-19 di sidang umum PBB. Selain itu, teman-teman, dalam satu minggu ini saya juga telah mengadakan atau melakukan komunikasi dengan banyak sekali Menteri luar negeri antara lain adalah Menteri luar negeri India Menteri luar negeri Malaysia Menteri luar negeri Senandia Baru Menteri luar negeri Australia dan uh, lain-lainnya Nah nanti malam saya akan melakukan pertemuan uh, virtual uh, untuk yang kedua kalinya yaitu mengenai COVID-19 International Coordination Group atau kita sebut sebagai ICG untuk membahas upaya menjaga jalur perhubungan global bagi pasokan logistik yang esensial termasuk alat medis APD, obat-obatan dan lain-lain jadi itulah bagian pertama dari uh, update yang saya berikan yang terkait dengan engagement kita dengan berbagai negara saya ingin masuk ke bagian kedua yaitu bagian Perlindungan uh, WNI. Nah, saya uh, sebelum masuk ke perlindungan WNI masih terkait, mohon maaf, balik sedikit, masih terkait dengan engagement uh, kita dengan negara-negara lain. Uh, kami baru saja menerima laporan dari Kita Besar kita di Bali uh, sebagai salah satu tidak lanjut pembahasan atau pembicaraan saya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia eh, India yang saya lakukan beberapa kali termasuk diantaranya adalah permintaan untuk impor beberapa bahan baku obat atau dbu. Nah yang dilaporkan oleh kita di Indonesia adalah bahwa permintaan untuk mengimpor bahan baku obat berupa hidroksiklorokin sulfat telah disetujui oleh pemerintah ini Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah India kepada pemerintah Modi yang telah memberikan kerjasamanya di dalam upaya kita mengimport beberapa bahan baku obat termasuk yang paling terakhir ini adalah atau dalam bentuk hidroksiglorogin sulfa kembali ke bagian kedua yaitu mengenai perlindungan uh, WNI. saya ingin menyampaikan beberapa update pertama adalah mengenai kepulangan ABK per hari ini teman-teman per ini uh, 17 April 2020 total ABK yang telah kembali ke Indonesia adalah uh, 10.009. Uh, orang, nah, dari jumlah tersebut, 57 persen tiba melalui Bali, baik melalui jalur udara maupun melalui jalur laut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pemda Bali, kepada Pak Gubernur dan seluruh Satgas COVID-19 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atas koordinasi dan sama yang baik selama ini dan eh, kita perlu sampaikan sekali lagi bahwa semua WNI yang tiba di tanah air harus menjalani protokol kesehatan dan khusus untuk Bali, pemerintah daerah Bali juga menyiapkan karantina bagi mereka intinya upaya-upaya uh, implementasi dari protokol kesehatan ini selain ditujukan untuk kebaikan yang bersangkutan juga untuk kebaikan keluarga dan masyarakat sekitarnya kemudian untuk WNI kita yang uh, berada di Malaysia dan kembali ke Indonesia Per kemarin karena data hari ini sedang dikumpulkan karena biasanya untuk yang perlintasan darat data dari masuk e, malam hari, oleh karena itu kita mengambil data per 16 April kemarin tercatat 61.743 WNI telah kembali ke Indonesia sejak pemerintah Malaysia pertama kali menerapkan MCO. Jadi, titik awalnya adalah di 18 Maret sampai 16 April kemarin dengan jumlah total yang sudah kembali 61.743 dengan rincian melalui, melalui laut 45.165 melalui udara 7.397 dan melalui Uh, jalur darat yaitu 9.180 Nah, Di beberapa briefing yang lalu kita juga menghitung mengenai uh, Bantuan sembako bagi WNI yang paling terdampak Selama pemberlakuan MCO di Malaysia Per tadi malam saya lagi hitungan kita nanti malam kita akan hitung lagi Per tadi malam jumlah total sembako yang kita yang didistribusikan oleh perwakilan RI di Malaysia Jumlahnya adalah 80.776 paket atau orang Sampai itu juga terdapat sumbangan ORMAS organisasi masyarakat yaitu berupa 40.443 paket. Yang kalau kita jumlahkan secara keseluruhan, maka total sembako yang telah didistribusikan kepada masyarakat jumlahnya adalah 121.223. Perwakilan di Malaysia akan terus mendistribusikan bantuan sembako ini. Sekali lagi, targetnya adalah untuk para WNI yang rentang dan sangat memerlukan selama berlangsungnya NCO uh, mulai tanggal 18 uh, Maret sampai nanti berakhirnya pada tanggal 28 April uh, Nah, di samping WNI yang kembali dari uh, Malaysia, saya juga ingin menginformasikan bahwa uh, terdapat pula kepulangan WNI dari Arab Saudi pada tanggal 10 April 2020, yang jumlahnya adalah 336 Pemulangan ini dilakukan dengan tentunya tetap sekali lagi menerapkan standar protokol kesehatan yang eh, ketat. Nah teman-teman, mengenai jamaah publik, karena dari pertanyaan yang masuk, eh, saya melihat banyak sekali teman-teman yang ingin mendapatkan update mengenai eh, jamaah publik WNI di India, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah India mengenai penanganan jamaah publik Indonesia di uh, India Sekali lagi pada saat kita bicara mengenai jamaah publik di India Tidak hanya berasal dari Indonesia, tapi dari berbagai negara dari negara tetangga kita yaitu Malaysia kalau kita lihat dari data yang terverifikasi sampai saat ini sekali lagi sampai saat ini karena angka ini dapat terus berubah sesuai dengan perkembangan di lapangan maka terdapat 717 jamaah kabin WNI di India dan yang positif terpapar Covid-19 jumlah totalnya adalah 75 orang. 13 maaf, 19 di antaranya sudah. Sorry, uh, sebenarnya yang sembuh bukan 19, tetapi 13 di antaranya sendiri. Jadi Saya ulangi bahwa 75 yang dinyatakan positif yang sembuh adalah uh, 13 sehingga angka ini kalau kita mendengar hitungan saya tidak salah, tetapi angka ini adalah angka 75 orang ini merupakan angka tertinggi kalau kita lihat dari WNI yang terpapar COVID dari seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia WNI yang terpapar virus ini jumlahnya adalah 394 yang ada di India saja itu 75 orang yang berarti presentasenya adalah sekitar 19% Nah, terkait dengan uh, jamaah publik terdapat lima hal, banyak pertanyaan yang menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap jamaah publik Indonesia yang ada di India dapat saya sampaikan bahwa terdapat lima hal yang e, penting untuk saya sampaikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang pertama adalah pemerintah Indonesia terus menerus memberikan berusaha untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin termasuk dalam hal ini adalah jamaah kredit Indonesia nomor 2 Sebenarnya, kalau kita bicara mengenai kemungkinan evakuasi, maka rencana evakuasi ini sudah kita buat, dan pada saat itu sudah kita perkirakan kapan kita akan melakukan evakuasi. Namun demikian, rencana ini harus kita tunda, karena semua jemaah publik yang berada di India saat ini sedang menjalani karantina. Selain itu, sebagian lain sedang dalam proses hukum. Proses karantina dan proses hukum ini, sekali lagi teman-teman, tidak hanya berlaku bagi jamaah di Indonesia, tetapi juga jemaah tabdi dari berbagai negara yang saat ini ada di dunia. Hal yang ketiga, situasi menjadi lebih kompleks karena adanya pelanggaran hukum terutama terkait dengan aturan visa aturan-aturan yang menyangkut epidemik dan juga penanganan bencana. yang keempat tentunya Tuta Besar Republik Indonesia di New Delhi terus menyalin komunikasi dengan wakil-wakil dari jamaah prakwi tersebut dan KBRI New Delhi terus memberikan pendampingan kekonsuleran dan pendampingan hukum kepada jamaah publik Indonesia jadi itu lima hal yang sudah dan akan terus kita lakukan terkait dengan jamaah publik Indonesia yang saat ini berada di dunia kita berusaha kita sudah mempersiapkan bahkan evakuasi tetapi karena Uh, Jamaah jam jam takbir jam saat ini sedang menjalankan karantina, maka tidak diizinkan untuk dievakuasi saat ini. Kita akan terus bekerja bersama dengan pemerintah India untuk menangani isu ini. Demikian teman-teman update yang saya dapat saya uh, berikan dan saya melalui uh, apa namanya, teman-teman sudah membuka pertanyaan-pertanyaan saya sudah menerima pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman uh, oleh karena itu saya ingin sedikit uh, menjelaskan atau saya ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan uh, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat saya klaster menjadi empat uh, pertanyaan seperti kluster. yang pertama adalah terkait dengan uh, jamaah public WNI yang ada di uh, India saya kira uh, tadi sudah saya jelaskan cukup uh, banyak mungkin sebagai tanggalan saja kalau kita lihat jumlah WNI yang menetap di India uh, jumlahnya adalah 1046 jumlah itu adalah termasuk Mahasiswa ada sekitar 234 mahasiswa Indonesia yang ada di uh, India mengenai jumlah uh, jemaah update tadi sudah uh, saya uh, sampaikan. Nah, kluster yang kedua adalah mengenai isu yang terkait dengan uh, WHO dan beberapa dari teman-teman media juga menanyakan mengenai bagaimana reaksi kita. Dengan adanya, katakanlah, pertentangan atau isu yang terkait dengan WHO dan uh, Presiden uh, Trump yang dapat saya sampaikan, teman-teman adalah bahwa untuk saat ini akan lebih baik apabila energi kita kita putuskan untuk melawan COVID-19. Uh, Kemarin tadi saya juga sudah sebutkan hasil pertemuan para menteri luar negeri terutama yang ikut uh, di dalam pertemuan Alliance for Multilateralism yang memberikan dukungan terhadap multilateral, multilateralisme dan juga kepada uh, WHO. Di dalam pertemuan para menteri luar negeri uh, tersebut kita juga menyadari bahwa ada baiknya bahwa krisis atau pandemi sebagai momentum untuk melakukan reformasi agar ke depan semua organisasi internasional yang ada dapat memberikan respon yang lebih baik apabila krisis terjadi di masa uh, mendatang Kemudian ada pertanyaan khusus yang terkait dengan kerjasama dengan Turki. pertanyaan ini sudah beberapa kali saya Terima, saya jelaskan bahwa terbesar Republik Indonesia di Ankara terus melakukan komunikasi dengan pemerintah dan otoritas di Turki. Dan eh, tadi pagi saya juga melakukan komunikasi dengan terbesar Timbal dan memperoleh informasi bahwa sejauh ini pemerintah Turki telah memberikan dukungan fasilitas bagi impor untuk bahan-bahan baku pembuatan uh, masker di Indonesia yang dinamakan melt blown. Melt Blow ini sekali lagi adalah bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan uh, masker dan ada beberapa hal lain yang akan terus kita fasilitasi. Nah, ada juga uh, pertanyaan yang terkait dengan keberadaan warga negara asing di Indonesia Nah dapat saya sampaikan teman-teman bahwa sudah dua kali Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan video conference dengan perwakilan asing di Indonesia baik uh, kebutaan besar maupun juga organisasi-organisasi uh, internasional Nah, di dalam dua pertemuan tersebut, antara lain kita sampaikan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah bersekanti kita akan terus memfasilitasi apa yang diperlukan oleh mereka terkait, tentunya terkait dengan COVID-19 termasuk di antaranya, kita saat ini telah memiliki protokol untuk evakuasi medis yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan karena di masa lalu banyak sekali dari uh, perwargan-perwargan asing yang menanyakan mengenai protokol untuk evakuasi medis bagi warga negara asing dari Indonesia dan protokol itu sudah kita selesaikan. dan kita juga sudah menyampaikan rumah sakit yang kita siapkan pada saat ada keluarga korps diplomatik yang mengalami masalah terkait dengan COVID-19, yaitu kita siap siagakan rumah sakit Pertamina. Sekali lagi, ini dalam hal sekiranya diperlukan. Uh, dan kita terus melakukan komunikasi dengan uh, korps diplomatik. Dan sekali lagi, ini merupakan tanggung jawab Indonesia sebagai Luar rumah sebagai host country bagi mereka, dan tanggung jawab ini insya Allah akan dikategorikan dengan uh, baik. Jadi, saya kira itu empat cluster yang pertanyaan-pertanyaan uh, yang masuk yang dapat saya jawab pada kesempatan uh, kali ini. Sekali lagi, teman-teman, terima kasih. Jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita bersatu, kita bergotong royong untuk. Bersama-sama dapat mengatasi uh, pandemi ini dan kita keluar dari situasi sulit ini dengan baik Stay healthy, stay united, stay safe Terima kasih teman-teman